Serkes seran obi manis, jangan jangan daunan nangka, daunan nangka, kerpekeran sambil nangis, ngabes roben nanti ka, bangaran sasa saa, dari barak, dari barak bangaran nas san ya pas oh, no, no, no, no. buru aduh keleng sokong apa judulnya judulnya adalah sergeseran ubi manis coba <akan kukul> dulu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>